jangankan bicara sekedar kemuliaan nabi jangan kita bicara kehormatan nabi sholawat kepadanya saja itu mampu merubah yang sedih menjadi gembira hanya sholawat kepadanya mampu merubah neraka menjadi surga hanya sholawat kepadanya mampu merubah sulit menjadi mudah yang miskin menjadi kaya Buktinya banyak sekali bacaan selawat, ada selawat pembuka rezeki yang biasa dibagikan ijazahnya oleh Al Habib Rifqi. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kullah. Ada lagi selawat tentang ilmu. Allahumma salli ala Sayidina Muhammad salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi ada lagi salawat tentang rezeki yang lain Miftah Hibabir Rahmatillah yang tadi saya baca banyak sekali salawat-salawat tentang rezeki tentang ilmu semua dengan salawatnya saja sudah bisa merubah takdir Allah kita ambil satu contoh salawat ada satu salawat yang siapa orang melazimi membaca ini salawat satu kali di dalam satu minggu Niscaya kelak, ketika mayatnya dimasukkan ke dalam kubur, Nabi Muhammad akan ikut mendampingi mayat tersebut untuk masuk ke dalam kubur. Di dalam Kitab Hasyiah Asawi, Asawi ini tafsir yang menjelaskan tafsir Jalalain Al-Quran, dijelaskan melalui tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ada lagi yang menjelaskan namanya tafsir Asawi. As Beliau mengatakan tentang tafsir ayat innallaha wa malaikatahu yusallu na'lan na nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi taslima beliau menjelaskan ayat ini beliau menukil ucapannya imam suyuti di dalam tafsir jalalainnya apa kata beliau galas suyuti imam suyuti mengatakan siapa orang yang membaca allahumma Salli wa sallim Wa barik ala sayyidina Muhammadinin Nabi'il ummi al al-ali Al-gadril al azimil jahi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Siapa yang baca ini? Memulazamahi shalawat ini Setiap malam jumat Satu kali Malam jumat satu kali La fi gabrihi tidak akan orang tersebut masuk ke dalam kuburnya ke dalam liang lahatnya ila nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkecuali ruh nabi akan menyertai jasadnya ketika masuk ke dalam kuburannya kalau sudah nabi yang ngangkatin mayat kita ke dalam kuburan makhluk siapa yang berani nyiksa mayat tersebut kita kalau jalan di jalan raya, dikawal sama polisi, siapa yang berani menghadang? Karena polisi yang punya jalanan, polisi yang punya lalu lintas. Kita masuk ke dalam kubur, dikawal sama Nabi. Nabi yang punya syurga, Nabi yang punya rawdoh, taman-taman syurga di dalam kubur. Nabi pemimpin, pala ahli barzah. Siapa yang berani-berani menyiksa umat yang masuk ke dalam kubur dengan kawalannya Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Habib, apakah hanya sekedar solawat? Ada hadisnya tidak? Ada ayat Qur'annya tidak? Wahai saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama fuqaha mereka mengatakan idza lam taral hilal fasalimha ila man ra'auhu bil absar. Nih kita kalau sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan itu bisa ditentukan dengan melihat hilal. Hilal ini yang bisa melihat, hanya mereka orang-orang yang kompeten dengan alat dan dan kualitas untuk bisa melihat hilal tersebut. Hanya beberapa organisasi saja yang bisa melihat. Mereka para ulama fukuhak bilang, seandainya kalian tidak bisa melihat hilal. Kita ini nggak bisa ngelihat hilal dengan mata kosong. Harus ada alat yang bisa melihat, itu pun dengan, dengan kualitas keilmuan yang dia punya. Kalau kita enggak bisa melihat hilal, maka pasrahkan penglihatan tersebut kepada orang yang bisa melihat. Kita enggak bisa menentukan awal Ramadan itu jatuhnya kapan. Pantas, maka pasrahkan penglihatan itu kepada mereka yang bisa melihat. Maksudnya apa? Kalau kita nggak bisa ngerti, kita nggak bisa ngelihat Nabi masuk ke dalam kubur. Kita nggak ngerti tentang ruhaniah Nabi, kita nggak ngerti tentang karamat Nabi, kita nggak ngerti tentang mukjizat Nabi. Pasrahkan kepada mereka, para ulama yang sudah pernah melihat mukjizat yang sudah pernah melihat karamat milik Nabi. Imam Suyuti ini nggak mungkin dia bilang siapa orang yang membaca sholawat ini. Pada malam Jumat satu kali, terkecuali Nabi akan ikut serta ketika masuk memasukkannya ke dalam kubur. Beliau nggak akan ngomong seenaknya. Pasti beliau itu ngomong dengan dalil, dengan referensi yang beliau tahu. Gak mungkin karena menyandarkan sesuatu kepada Nabi itu hukumnya haram ketika dusta. Kata Nabi apa? Man kaza ba alayya muta'amidan fal yata bawa mag adahu nar. Siapa yang menyertakan nama saya Mendustakan atas nama saya Dia bilang ini perkataan di, dikatakan oleh Nabi Dia bilang ini hadis hadisnya nyaman Nabi Padahal itu bukan hadis Nabi Padahal itu bukan perkataan Nabi Maka apa kata Nabi Silahkan lewat pintu neraka mana Kalian ingin masuk pilih tunjuk yang mana Pintu neraka terbuka lebar Buat mereka yang berbohong atas nama Nabi Apakah mungkin Mujadid gornut dia adalah mujadid gurun ke 9 Dia berbohong atas nama Nabi Tidak mungkin Pastilah dia jujur di dalam perkataannya Seandainya hanya dengan salawat kepada Nabi Kita bisa berubah Allah jaga kita daripada azab kubur Allah rubah takdir dari neraka ke surga. Maka bagaimana pada malam hari ini Umat Nabi Kita duduk bersolawat kepada Nabi Menyampaikan salam kepada Nabi Dengan penuh cinta dan rindu kepada Nabi Salawat satu kali saja menjaganya daripada adab kubur. Maka kita minta sama Allah, semoga melalui perayaan maulid, melalui salawat yang kita baca pada malam hari ini, sebagaimana Allah rubah mereka yang baca salawat kepada Nabi, neraka menjadi surga, kesedihan menjadi kesenangan, kesulitan menjadi kemudahan, kegelapan menjadi keterangan. Kita minta sama Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala rubah kondisi kita. Dari yang buruk menjadi baik yang hajatnya belum digabul, mudah-mudahan cepat digabul oleh Allah yang rezekinya masih sulit, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya oleh Allah yang masih suka meninggalkan salat, Allah berikan taufik dan hidayah untuk bisa melaksanakan salat yang orang tua, yang kita belum bisa berbakti kepada orang tua, mudah-mudahan melalui perayaan maulid, Allah jadikan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin dengan bersolawatnya saja, kita bisa mendapatkan berbagai macam kebahagiaan dan kegembiraan. Maka, jangan ragu di dalam melangkah untuk mencintai nabi. Kita sedang mencintai orang yang tepat. Kita tidak salah di dalam mencintai. Kita cinta sama makhluk, boleh jadi cinta kita bertepuk sebelah tangan. Betul, cinta kita kepada manusia boleh jadi cinta kita cinta segitiga. Betul, saya cinta sama kamu, kamu mencintainya ada enggak yang begitu? aku cinta sama dia, dia cinta sama orang lain, ada itu cinta sama makhluk, ya ikhwan kalau kita cinta sama manusia, ada kecewanya kita cinta sama manusia, ada dustanya tapi Nabi Muhammad Alaihi Wasallam orang yang paling pandai di dalam membahas cinta orang yang paling pandai di dalam membalas cinta maka berbenarkanlah kepada siapa kita menitipkan cinta kita kalau kita cinta sama istri kita, kita cinta sama pasangan kita, ketika cinta itu dilandasi dengan kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada Allah, niscaya kecintaan tersebut akan terbalaskan dengan apa? Allah akan jaga cinta itu sampai diomilki kiamat. Kita pengen emang cinta sama istri, cinta sama anak, cinta sama orang tua, cintanya terbatas di dunia. Pengen? Dan kita nggak mau cinta di dunia sementara ya Ikhwan. Cinta di dunia sementara, kenikmatannya hanya sementara, tapi cinta di akhirat nanti. Orang yang mencintai keluarganya di dunia, tanpa dilandasi kecintaan kepada Allah dan Nabi-Nya, kecintaan tersebut akan kandas, akan berubah menjadi kekecewaan ketika kelak di Omil Qiyamah. Suami sama istri, ini suami sama istri cintanya di dunia saja. Sholatnya kagak dijaga, aurat istrinya gak dijaga. Ah suaminya kagak dibangunin kalau sholat subuh suaminya main slot dibiarin aja buat maksiat dibiarin aja Nih suami istri yang model begini nanti di hari kiamat dia berdua bakal saling menuntut dia akan saling menuntut suami nanti nuntut istrinya, istri nuntut suaminya akhirnya karena saling tuntut menuntut dosanya banyak, pahalanya habis dua-duanya suami istri masuk ke dalam neraka pertemanan Ketika pertemanan tidak dibangun dalam landasan cinta Allah dan cinta Nabi-Nya, hati-hati, kita berteman sama teman kita, dia maksiat kita dukung. Dia main slot, kita pinjemin duit buat modal. Dia buat dosa, kita bantuin. Kita comblangin sama perempuan yang bukan haramnya, hati-hati. Biro jodoh, pahalanya gede. Tapi kalau biro pacaran, itu dosanya besar itu. Hati-hati yang biasa nyomlangin cowok sama ceweknya di fasilitasi gue pengen ngapel nih malam minggu motor gue kagak ada lagi masuk bengkel nih pakai motor gua itu setiap produk yang berputar dihitung dosa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hati-hati Allah yang bilang al-akhillah teman dekat CS tahu CS tahu CS ba'duhum liba dinadu nih CS nanti di hari kiamat akan menjadi musuh CS yang suka bantu temennya maksiat CS yang Ridho ngelihat temennya buat dosa nanti di hari kiamat akan menjadi musuh إِلَّ kecuali CS yang dibangun dengan ketakwaan kepada Allah CS yang dibangun cintaan kepada Allah CS yang dibangun dengan kerinduan cintaan kepada Nabi Muhammad ini mereka dia CS di dunia dia juga CS nanti diomil kiamat dia akan saling membantu maka mudah-mudahan kalian yang saling membangun pertemanan ini pertemanan yang akan istiqomah sampai di dalam surganya Allah. Doakan saya juga sama Habib Rifki. Mudah-mudahan saya menjadi saudara dunia akhirat, saya menjadi teman yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat kelak bersama kita semua para pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.